Informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leisler tentunya. Baiklah para sahabat Leisler dimanapun kalian radio untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Kita ke kabar pertama bersama tersebuh sebuah special info dari pop dance Papa Daniel di akun Instagram pribadinya menginfokan bahwa. Cinta Abadi Leslar tetaplah setiap bersama makurbi. ANTV ini akan hadir episode terbaru yang mana kolaborasi bersama riang Demasi Wow, masih banyak ya. Tapi jangan sampai lupa besok jam 9.30. Kita menyaksikan karya terbaik Leslar Entertainment dalam acara Cinta Abadi Leslar tetaplah setiap bersamaku. Kita lihat juga di kalimat gangster info yang dituliskan oleh Pop Dance. Besok minggu jam 9.30 waktu Indonesia Barat tanggal 19 Desember 2021, Cinta abadi Nilesar tetaplah setia bersamaku. Banyak tanggapan, banyak komentar, banyak respon yang diberikan. Yakni dari akun Marlina Fanti mengatakan di kolom komentar, siapa-apa. Semoga jam tayang gak berubah lagi Enak kalau pagi kalau sore suka hujan Terus mati lampu deh katanya tuh <gifat> Semangat banget ya dari para fans Mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita Selanjutnya persahabat sahabat Perhatikan juga di sebuah unggahan spesial Ini info dan kabar bahagia banget Welcome to MS Glow Squad Lesti Kejora Rizky Bilar Alhamdulillah Rezeki dari BBL, Masya Allah, mudah-mudahan selalu sukses, selalu dipermudah dan diperlancar. Apapun urusan ide lagi, sayangan kita, amin ya Romual, amin. Kita patut bangga, persahabatan, ya, dan patut bahagia banget. Leslie Kejora ini tentunya sudah resmi menjadi brand ambassador MS Glow. Masya Allah, banget ya, semakin bahagia banget melihat Leslie dan Reski bilang. Selanjutnya persahabatan sebuah ugan spesial juga yang kita dapatkan Aw oh, manja banget ya ini sangat cute banget Ketika momen photoshoot Lesti dan Rizky Bilar ini sangat luar biasa romantisnya Apalagi kita disuguhkan vitamin yang sangat luar biasa Masya Allah Perhatikan pak sahabat ya Detik-detik Rizky Bilar Sepertinya ingin cium pipi dedek Lesti ya <gifat> Manja banget ya Apalagi bumil Terlihat sangat cantik banget Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat bahagia Pokoknya untuk idola kesayangan kita momen tersebut pun Ini dari kembali oleh akun Sahabat Leslar Taiwan ada kalimat kansan juga yang dituliskan ah, Gemoy banget Kira-kira Di outfit di enggaknya Fotonya ya. kira-kira di outfit Di fitnya kakak dan dedek enggak Nih foto-foto cute Ketika foto shoot tadi persahabatnya mudah-mudahan saja Ada tentunya Kejutan yang disuguhkan oleh Lesti dan Rizky Bilar Dan untuk di postingan ini Banyak komentar Banyak respon yang diberikan Salah satunya dari akun Abdullah Laila Mengatakan Masya Allah warna pink dan white Sesuai dengan mereka Deluxe Gimpers Elm Wah, Masya Allah banget ya komentarnya luar biasa Sangat positif mudah mudahan semoga banyak dukungan Doa dan support dari orang-orang baik nah, kabar berikutnya Persahabat tersebut unggahan juga nih Dari IGSnya Kencana Mas official Ternyata Tadi sore pas sahabat ya ketika shoot Ada ayah kejora Tuh di rumah Leslar Duh, Asik banget ya seru banget Masya Allah mudah-mudahan keluarga besar Diberikan kesehatan Dan henti-hentinya kita selalu mendoakan Yang terbaik untuk keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya, ada sebuah unggahan juga persahabat spesial banget untuk kalian semua Karena iklan cute dari Leslar bersama MS Glow Ini ada durasi panjangnya persahabat ya Leslar perang-perang tuh. tuh Ini cute banget persahabat ya Duh, dari baru bangun tidur kita lihat langsung aja di prank oleh kakak Rizky Bila sahabat, ya ini si cute banget sampai ketawa bahagia. Kakak bilar ya ngerjain istri tercintanya, masya Allah gemes pokoknya. Mudah-mudahan saja selalu sukses. Untuk idola kesayangan kita, romantis banget ya. Dan di sini ada momen dari alay sekejora. Ini kontraksi, sahabat ya, ternyata. Lesti pun ini ngerjain Kakak Rizky Bilar <gifat> Ini Mereka saling perang prank, -prank bersama Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat Bahagia pokoknya untuk ini Laki kita Karena Lesti dan Rizky Bilar ini sangat menggemaskan. Kita lihat bersama di kolom komentar Banyak respon juga Yang diberikan Salah satu dari akun Bunda Utun Baby Mengatakan kakak mah jahat Candu banget sih dedek <laughs> Luar biasa pokoknya Masya Allah iklannya sangat cute Dan mengemaskan Mudah-mudahan selalu sukses Untuk Lesti dan Rizky Bilar Amin Dan berikutnya persahabat perhatikan juga di sini ada momen spesial: cidukan vitamin ketika Leslar hadiri acara tujuh bulanan kak Aurel. Apa ya? Selalu dirangkul, selalu digandeng, tuh istri tercintanya selalu standby. Pokoknya, untuk jagain sang istri, masya Allah. Mudah-mudahan tetap begini, tetap selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Dan untuk berikutnya juga perhatikan sahabat ada unggah spesial dari IGNS-nya Ayu Dewi ya ini mengunggah sebuah postingan momen foto bersama Leslar di acara 7 bulanan Kak Aurel Hermansyah. Wow ada Veral juga di sana yang menjadi host di acara atau Halinitar dan Aurel Hermansyah bersahabat ya. Dan kita mendapatkan kabar nih bahwa Leslie Kejora ini diminta untuk bernyanyi persahabatnya membawakan lagu di acara pernikahan Viral, Bramasta nanti ya, masya Allah. Mudah-mudahan selesai. sehat lancar, dan dipermudah apapun urusan yang dilakukan oleh idola kita. Masih menunggu kejutan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru selanjutnya hingga cedukan vitamin manja di malam minggu ini. Jangan kemana-mana, total stay tune. Dalam pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.